untuk singkat waktu kita langsung saja mengambilkan kartu pada raja zodiak di bulan Agustus tahun 2021 selanjutnya kepada ratu zodiak di bulan Agustus tahun 2021 jika raja dan ratu Zodiak sudah kita dapatkan kini sana kita mengambilkan support support energi yang dapatkan masing-masing raja dan ratu zodiak di bulan Agustus tahun 2021 pertama support energi kepada raja zodiak Selanjutnya support energi kepada ratu zodiak. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kesimpulan ataupun memperkuat ramalan zodiak. Ratu zodiak di bulan Agustus tahun 2, 2021 pertama kesimpulan kepada raja zodiak. Selanjutnya kesimpulan kepada ratu zodiak. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, ini saatnya kita membuka dan membacakannya. Tulang zodiak di bulan Agustus adalah Nine of Cup ataupun 9 piala. Untuk seorang raja zodiak di bulan Agustus tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Libra yang dimana di sini digambarkan seorang raja zodiak merupakan sosok seseorang yang berhasil mendapatkan kebahagiaan mendapatkan kemenangan di dalam kategori hubungan asmara yang dimana di sini dengan tidak membandingkan pasangan ataupun menerima pasangan dengan kekurangan yang ada dan sini juga digambarkan bahwasanya seorang Raja zodiak mampu menunjukkan kepada orang lain atau mampu mengajarkan kepada orang lain bagaimana caranya untuk menerima kekurangan pasangan atau membantikan pasangan dengan orang lain yang dimana disini akan tercipta kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara di bulan Agustus tahun 2021 dan disinilah seorang akan menjadi seseorang yang menjadi Raja zodiak di bulan Agustus tahun 2021 dan untuk support energinya adalah King of Swords. Secara umumnya King of Swords ditujukan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang dekat dengan seorang Raja Zodiak sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok, sosok seorang Raja Zodiak merupakan sosok, sosok seseorang yang berzodiak Libra yang dimana di sini dengan menerima kekurangan pasangan apa adanya. Dan tidak membandingkan pasangan dengan apa adanya akan tercipta hubungan yang lebih bahagia, lebih harmonis yang dimana di sini bisa menjadi contoh kepada orang lain ataupun yang dimana di sini seorang libra mampu mencerminkan sifat menerima pasangan dengan apa adanya dan untuk kartu kesimpulannya adalah dual carrier. Secara umumnya the carrier itu diartikan maju terus, pantang mundur. Dan jika kartu the carrier kita gabungkan dengan kartu zodiak di sini menggambarkan Seseorang Raja Zodiak merupakan seseorang yang tidak pernah mengenal lelah untuk menerima pasangan dan tidak membandingkan pasangan dengan orang lain yang dimana di sini akan tercipta hubungan yang lebih harmonis, lebih bahagia yang dimana di sini bisa dicontoh ataupun yang dimana di sini bersifat mencerminkan sifat kesatria yang dimana di sini seorang Raja Zodiak akan dianggap kepada seorang libra sendiri dan untuk seorang Ratu Zodiak adalah. Eight of One ataupun delapan tongkat. Untuk ratu zodiak kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana di sini digambarkan seorang ratu zodiak akan mengalami karir yang meningkat yang dimana di sini dengan kedisiplinan dan kegigihan seorang Virgo yang mampu mendapatkan kekuatan kehidupan serta finansial yang lebih meningkat lagi dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan kesuksesan yang akan didapatkan oleh seorang Virgo akan ia wujudkan dengan cara tidak bergantung kepada orang lain dan tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan di disini juga seorang Fido akan mengajarkan ilmu yang didapatkan oleh seorang Fido kepada orang lain yang dimana di disini akan berdampak positif pada kehidupan finansial orang lain juga dan untuk support energinya adalah base of pentacle secara umumnya page of pentacle itu diartikan seorang anak dan disini menggambarkan, Sosok seorang ratu zodiak merupakan sosok seseorang yang berzodiak. Virgo, yang dimana di sini seorang Virgo ataupun ratu zodiak, mampu memberikan bantuan kepada orang lain yang dimana di sini untuk memperbaiki keuangan, income, kehidupan finansial, yang dimana juga di sini tujuan yang pembagian anak, pembagian keluarga Virgo sendiri, serta membagikan keluarga orang yang Virgo membantu sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah. The Secara umumnya, dengan Batman itu diartikan pasrah menetap yakin, yakin karena kuat. Dan jika kartu dengan kita gabungkan dengan Ratu Zodiak di sini menggambarkan sosok seorang Virgo ataupun Ratu Zodiak merupakan sosok seseorang yang bekerja dengan penuh ikhlas, penuh tanggung jawab, penuh disiplin, penuh dan Namun, ia pasrah beserta ia akan yakin ia mampu mendapatkan kehidupan finansial yang lebih bagus lagi dan mampu mengajarkan kepada orang lain untuk tidak bergantung kepada orang lain ataupun tidak mengharapkan bantuan orang lain yang di dalam kategori adalah berdiri di atas kaki sendiri yang dimana berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan keluarga mendapatkan kebahagiaan seorang anak sehingga disinilah seorang Virgo akan dianggap menjadi seseorang Raja zodiak di bulan Agustus tahun 2021 dan di sini bisa kita simpulkan, Raja Zodiak dan Ratu Zodiak di bulan Agustus tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Libra dan seseorang yang berzodiak Virgo. Baik, mungkin cukup sekian saya tentang Raja dan Ratu Zodiak di bulan Agustus tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi amalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.